GBPUSD bullish, waspadai sedang tertahan. Harga GBPUSD kembali melakukan fase tertahan, walaupun bias harian pergerakan GBPUSD terlihat masih berada dalam kondisi bullish. Jika pergerakan GBP USD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,23991 sampai 1,23375 dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.26603 Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.23375 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.22377. Sekian analisa forex untuk tanggal 18 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212